Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total berbasis masyarakat menekankan pada 5 perubahan perilaku higien yang dikenal dengan 5 pilar STBM. Pilar pertama. Stop buang air besar sembarangan atau Stop BABS. Stop BABS adalah suatu kondisi ketika individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar di sembarang tempat yang berpotensi menyebabkan penyakit. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. CTPS merupakan perilaku setiap orang cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga atau PAM RT Pada PAM RT ini, masyarakat dipicu untuk melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip higien sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pilar keempat, pengamanan sampah rumah tangga Pada tahap ini diharapkan setiap orang melakukan kegiatan mengolah sampah di rumah tangga dengan menerapkan prinsip mengurangi penggunaan sampah plastik, memakai ulang barang-barang yang masih layak dipakai, dan mendaur ulang barang-barang bekas Pilar kelima, pengamanan limbah cair rumah tangga Masyarakat juga dipicu untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga seperti yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur sehingga memenuhi standar batu mutuk kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutuskan mata rantai penularan penyakit. Manfaat dari lima pilar STBM ini akan membantu masyarakat untuk mencapai tingkat higien yang paripurna sehingga akan menghindarkan mereka dari kesakitan dan kematian sebagai akibat dari keadaan sanitasi lingkungan yang buruk. Program Nasional SDBM dikhususkan untuk skala rumah tangga yang berbasis masyarakat dan tanpa memberikan subsidi sama sekali bagi rumah tangga. Video ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan dan PKK Kabupaten Manggarai.